Dina. Sepuluh, sepuluh Dina. Yang nungguh eh? ke rusak nyan bro rusak apa? nengganin -ngat katunnya apik apa nih? barangnya aku telah apik-apik Macak metak dulu nanti aku bisa menyelesaikan masalahmu yuk, coba diperiksa oke oke coba tak catat oke yo udah oke kan di sini Aku oke okay, kak, kenapa aku baky? Aduh iya ya kak, aku ora bisa nganggo pit. <laughs>